Channeli Kebanalusan. Saya akan membuat rangkaian jiukai Kebanen Kenobo. Vas yang pak saya pakai ini stoneware dibuat oleh guru saya Adi Putraka. Jadi ini pakai tangan di koil ya. Lalu memakai ornamen midolino yaitu rotan yang dianyam. Ini diajarkan oleh floral designer Hitomi Gilliam Nanti saya akan taruh link YouTube-nya supaya teman-teman bisa melihat bagaimana cara membuatnya. Saya tidak mengajarkannya lagi karena saya juga belajar dari beliau. YouTube-nya cukup uh, bagus, cukup jelas dan beliau membuat macam-macam ornamen dari midolino ya. Jadi uh, saya pakai ranting di sini. Lalu midolinonya ini saya ikat-ikat di sini. Ya beliau itu guru merangkai gaya barat ya tetapi saya mencoba mengambil inspirasinya itu saya masukkan ke dalam Ikebana. Ya. di sini saya pakai foam jadi ini ranting saya kasih kayu di sini lalu saya tancap di foam ya oke bunga yang saya pakai hari ini adalah bunga hydrangea ya saya coba pakai hidrensia di sini Iya Oke Ya, seperti ini tampak dari depannya Lalu saya akan coba pakai Anturium untuk di bagian belakangnya supaya di belakangnya juga ada jarak saya akan pakai dua anturium di belakang ya. lalu saya akan pakai ixora karena saya mau mengambil warnanya saya mau mengambil warnanya untuk sedikit ngintip-ngintip ya, iksoranya di belakang sedikit ngintip-ngintip warna kuning lalu saya akan pakai gerbera saya pakai gerbera yang maju ke depan kalau dilihat dari samping seperti ini. Saya akan pakai beberapa ya. Ya. Mungkin saya akan pakai dua saja. Seperti ini. Lalu saya akan kasih pengisinya Oh ya, saya kasih daun dulu, saya akan kasih daun, di samping Lalu saya ada daun di saya akan taruh di belakang, supaya di belakangnya ada sesuatu supaya dapat dimensinya, saya akan taruh berapa di belakang di samping sini juga saya akan kasih sedikit daun lalu baru sekarang pengisinya mengaplikasikan spray saya taruh di sekaligus dia untuk fol Lalu, saya akan kasih daun iris untuk garisnya Kita lihat di sini Bagaimana dia bisa Ya, saya kasih iris satu di sana Oke, nah kayak saya sudah selesai Jika suka dengan channel saya Silahkan di like, share, dan di subscribe Terima kasih.